Baik buat lumajang yang luar biasa, lumajang yang hebat Cukup sudah manis Diam bicara Tata mataku Baca hatiku Akan terjawab Ketakutanmu Percayalah Kau tak sendiri Kau ragu, tinggalkanlah aku. Pergilah, aku bisa mengerti, tapi jangan paksa. Arahnya cinta karena keadaan dan perbedaan. Jangan masih panjang. Bertujuan jangan dirubah, biarkan saja. Nanti ada badan yang mengujinya, kita hadapi, kita berbagi. Saya ucapkan, kami ucapkan terima kasih buat Pemkab Lumajang, Bang Jatim, dan juga Bos Bosuan Lumajang Rock Community, dan juga semua semua selamat sore. You know, I feel like it's Sudah mulai dikembangkan kawan Tenggap tangan penuh kena-kena Tulailah meletakkan kaki baru Menerusuri jalan penuh. Yo, yo, I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Got a weird mind. If you want.